Selamat sore semuanya, kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, hari yang baik. Kami diberikan kesehatan dan kekuatan, kami masih bisa bertemu di Zoom Meeting ini. Kalau hari ini kami akan bahas tentang materi produksi, biar kamu yang menolong kami, agar kami bisa memahaminya dengan baik, dan juga eksersisnya kami bisa kerjakan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Salia. Ya. Amin. Ya. Teman-teman, yuk kita dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Silahkan dinyalakan kameranya ya. Lihat ke kamera semuanya ya, teman-teman. Senyum. 3, 2, 1. Di morning kita, teman-teman. Hari ini kita minggu ke-9. Pertemuan tentang unit 4 yang production. Jadi di unit 4 itu logistik ada tiga ya, teman-teman, yang sudah kita bahas. Dari procurement, order fulfillment, sama ini yang ketiga production. Kemudian kalau kita lihat di e, materi 9 ini, nanti kita akan di itu melihat yang namanya bill of material, komponen-komponen buat penyusun barang jadi. ya. Lalu nanti kita akan lihat stop. Kemudian kita akan e, melakukan proses produksi mulai dari buat surat perintahnya sampai kita mengkonfirmasi hasil produksinya. Nanti yang kita akan buat itu, Produksi untuk barangnya R-FB1 nomor login. R-FB1 pager-pager ini. ini. nanti kita buat. Jangan lupa presensi teman-teman. Terus ada quiz kecil dan assignment. Ini juga mohon nanti dilengkapi ya. Modul kita hari ini production. Nah ini teman-teman bisa lihat. Ada siklus. Siklus produksi. Tapi saya nggak ke sini dulu. Kita akan ke gambar ini dulu teman-teman. Jadi sebelum melakukan proses produksi itu ada yang namanya production planning. Mulai dari sales and operation planning, demand management, MPS, MRP, nah barulah yang manufacturing execution ini adalah proses produksinya. Di bawah gambar ada penjelasannya. Jadi dari mulai sales and operation planning ini berarti perencanaannya ya teman-teman sebelum melakukan proses produksi direncanakan dulu. Ini penjualannya bakal gimana nih kira-kira. Karena dari perencanaan itu bisa menentukan kira-kira mau produksi berapa banyak. Jadi perencanaan untuk nantinya si barang ini kalau jadi, gimana nih penjualannya. Lalu yang kedua ada demand management. Kalau demand management ini berdasarkan info permintaan. Kalau ternyata untuk barang tersebut permintaan dari konsumennya banyak, berarti kita produksinya jumlahnya harus banyak juga, supaya bisa menjawab permintaan dari konsumen. Lalu ada MPS. MPS ini Master Production Scheduling. Ini seperti penjadwalan ya. Kalau misalkan kita di produksi ada barang-barang tertentu yang perlu dijadwalkan. Karena kalau misalkan terlalu banyak nanti expired gitu ya. Atau kalau misalkan waktunya panjang banget, jadi kita harus bisa prediksi apakah barang ini tuh harus mulai start diproduksi kapan jadinya tanggal berapa seperti itu. Nah ini Master Production Scheduling. Lalu ada MRP. Kalau MRP ini material requirement planning untuk melakukan produksi satu barang atau menghasilkan satu barang, kira-kira komponen-komponennya itu apa aja? Siapa tahu komponennya itu yang komponen A harus tiga buah, komponen B nya harus dua buah. Kalau terpenuhi tiga dan dua itu baru bisa produksi satu barang seperti itu. Jadi harus ada perhitungannya untuk tahu barang itu tuh komponennya apa saja. Jumlahnya berapa? Kalau cuma 1-2 barang sih nggak masalah ya. Tapi begitu barangnya ternyata yang diproduksi banyak banget. Itu butuh perhitungan. Nah, dengan menggunakan aplikasi seperti SAP, kita bisa ngitung ya secara otomatis ini tuh bahan bakunya butuh berapa banyak untuk menghasilkan barang jadi yang diinginkan. Jadi ada MRP, Material Requirement Planning. Kalau kurang komponen ini saya nggak bisa jalan proses produksinya barulah yang Manufacturing Execution ini adalah proses produksinya sendiri. Nah, proses produksinya kita lihat ke siklus, teman-teman. Siklusnya itu yang pertama, order creation. Order creation ini adalah pembuatan surat perintah produksi. Jadi kalau mau memproduksi sesuatu, ada surat yang dibuat, ada dokumen yang dibuat, ini ada di step 1, order creation. Setelah itu... Mesin okupansi ini kalau kan berarti ada mesin-mesin yang disiapkan untuk proses produksi. Nah ini milih mesinnya. Mesin mana yang dipakai buat produksi. Kalau sudah siap mesinnya, step yang ketiga ini adalah order release. Order release ini berarti surat perintah produksi ini disetujui untuk dijalankan proses produksinya. Nanti pada saat kita exercise ada satu gambar. Uh, kayak bendera gitu ya. Nah, itu tuh harus diklik. Kalau tidak diklik, berarti manajer atau pimpinan di perusahaan belum setuju proses produksi itu dijalankan. Jadi, teman-teman nanti pas exercise akan berasa order release berarti kita menyetujui produksi untuk barang tersebut. Step yang keempat, order printing. Berarti surat perintah produksi yang tadi ini dicetak ya. Step yang kelima, material staging, ini untuk nyiapin bahan bakunya. Kalau untuk memproduksi satu barang butuh komponen A dan komponen B, apakah komponen A dan komponen B itu jumlahnya ada? Kuantitinya ya, ada jumlahnya. Kalau ada, berarti materialnya, barang-barangnya, bahan bakunya disiapkan. Kalau sudah siap semuanya, nomor 6 ini adalah proses produksinya. Jalankan proses produksinya setelah proses produksi dijalankan step yang ketujuh ini adalah confirmation ini mengkonfirmasi kalau janjiannya di surat perintah produksi ini menghasilkan 100 barang setelah proses produksi ini dijalankan dicek Apakah betul yang dihasilkan 100 barang atau jangan-jangan ada cacat ya misalkan ada rusak dua berarti hasilnya kan cuman 98 seperti itu nah ini di step tujuh, confirmation. Terakhir, kalau sudah eh, tahu barang hasil produksinya berapa banyak, sudah dikonfirmasi, dia akan masuk ke gudang. Makanya di sini step 8 itu good receipt. Stok di gudang bertambah barang jadinya dari hasil produksi yang dikerjakan. Dari hasil produksi yang sudah di, dijalankan. Gitu ya. Seperti itu siklusnya, teman-teman. Jadi mulai dari surat perintah produksi, menyiapkan mesinnya, Lalu order rilis berarti benar setuju proses produksi ini akan dijalankan. Step 4, dicetak surat perintah produksinya. Step 5, menyiapkan barang-barangnya, materialnya atau bahan mentahnya, bahan bakunya. Lalu laksanakan proses produksinya. Dari proses produksi ini, hasilnya dikonfirmasi dan stoknya masuk ke gudang, kutrisip terima barang. Hasil dari proses produksi. Sampai sini siklusnya. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jelas ya proses produksinya sampai barang jadi. Nah, kalau yang kemarin kita kerjakan di unit 4 yang pas procurement, itu barangnya barang jadi. Jadi kita dapat barang dari vendor, barang jadi. Lalu kita jual ke konsumen juga barang jadi. Jadi kita cuman kayak distributor aja. Kalau di sini, di modul ini, kita yang benar-benar melakukan proses produksinya. Jadi kalau sampai ada barang yang kurang, Barangnya itu barang bahan baku. Bahan bakunya harus pesan dulu ke supplier bahan baku baru jalan proses produksinya. Jadi ini produksinya dan ini planningnya ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman ingat di unit 4, pas procurement sama order fulfillment ada master data. Di sini juga ada teman-teman. Master datanya itu. Nah ini. Master datanya itu ada dua, routing sama bill of material. Ini master datanya. Routing ini adalah tahapan tahapan pengerjaan, jadi step by stepnya seperti apa. Nah itu namanya routing. Kalau bill of material ini adalah material penyusun finish good. Jadi kalau untuk jadi satu barang, dia butuh barang-barang apa aja, butuh komponen-komponen apa aja. Nah itu adalah bill of material selain nama-nama e, barang komponennya juga perlu jumlahnya barangkali ada yang komponen tertentu butuhnya nggak cuma satu tapi butuh dua kayak gitu nah ini bill of material ini komponen penyusun finish kalau routing ini lebih ke step by step pengerjaannya misalnya teman-teman produksi kue nah kue butuh apa butuh telur telurnya butuh apa butuh tiga butir nah telur tiga butirnya di bill of material tapi langkah-langkah pembuatannya untuk buat telur, misalkan pecahkan telurnya, lalu aduk terigu, dengan terigu. Nah itu langkah-langkahnya itu rutin Seperti itu. Jadi ada dua datanya yaitu routing sama bill of material. Nanti pas exercise kita akan lihat ya bill of material. Satu barang yang tadi ada di morning. Ini itu komponennya apa aja nanti kita lihat. Kita kan akan produksi ini. R-FB1, ini nanti komponennya tuh apa aja? Gitu, gitu. Gitu, ada di eksersisnya. Kemudian di atas ini, yang halaman 4-49, ada beberapa poin penting. Kalau teman-teman mau proses produksi itu dinyatakan lengkap. Komplit ya. Nah ini harus memenuhi beberapa hal ini. Yang pertama, membuat dan merilis production order. Tadi di siklus kita ada ya di step pertama kita harus buat production order, lalu di step uh, berikutnya ada yang order release. Nah itu tuh yang creation and release of a production order. Berarti kita harus buat surat perintah produksinya dan surat perintah produksi itu harus dirilis, disetujui untuk dijalankan. Lalu yang kedua poinnya ini adalah good issue of komponen. Ini bahan mentahnya. Kalau misalnya mau produksi, ternyata butuh bahan baku yang diperlukan. Jadi, komponennya, nah, maka barang itu ada atau enggak, ya, good issue. Lalu, confirmation of production activity, kalau sudah jadi dari proses produksinya sudah beres, maka jumlahnya atau barang-barang itu dikonfirmasi. Jumlahnya, jadi, apakah sesuai dengan surat perintah produksinya? atau ada gagal berapa banyak nah ini dikonfirm. Lalu yang keempat, good receive of finished good. Berarti dari hasil produksi sudah jadi, ketahuan berapa jumlah barang hasil produksinya. Jadi barang jadi kan ya. Masuk ke gudang sebagai finished good. Nantinya siap dijual gitu ya. Sudah jadi barang jadi ini berarti siap dijual. Nih, kode barang yang kita mau lihat r strip fb1 nomor login ya. Basic. Baik, yuk kita cobain ya. Buat lihat di build of material, kita ke logistik. Lalu production. Master data. bill of material. bill of material. Material bom, bom ini, ini ya, bill of material. Lalu kita kan nggak create display, berarti pakainya yang, tikotnya CS03, barangnya yang R-FB1, nomor login. R-FB1, nomor login. Plannya 1000, bom usagenya 1. Kalau udah, enter aja teman-teman. Nah, dari sini tuh ketahuan bahwa R-FB1 -strip, R -strip nomor login ini pompa, pump. Komponennya ada casing, flywheel, holoshaft, electronic turbo drive. Nah, ini kodenya R-BB1, R-BB2, R-BB3, R-BB4. Terus ada lagi enggak? Oh, enggak. Tuh. Ada empat. Jadi kalau mau jadi barang R-FB1, ini butuh empat barang ini, empat komponen ini. Nah, ternyata kalau teman-teman lihat di nomor tiga ada subkomponennya lagi. Jadi si R-strip BB1 ini dia ada subkomponen. Cara lihatnya, kita select. Kemudian ke menu extras. Ada tulisan display assembly. Kita klik ya continue Di sini itu berarti untuk jadi R-strip BB1 butuh barang ini. R-strip TB1, R-strip TB2, L-strip TB38 nih. 118. Jadi ada subkomponennya lagi. Nah, ini yang namanya bill of material. Jadi untuk satu barang jadi satu barang itu butuh komponen. Eh, ternyata di komponennya, salah satu komponennya yang R-strip BB1 ini, ada sub-komponennya lagi. Nah, untuk jadi R-strip BB1, butuh tiga barang ini terpenuhi. Tiga komponen ini terpenuhi. Oke. Berikutnya, kita coba lihat stok. Udah tahu barangnya yang mau kita produksi, yang ini ya. Sekarang kita lihat stok. Cara lihat stok, exercise 4-strip 8. Kita ke... Ini saya bersihin dulu aja ya. Kita ke Logistik. Production. Kemudian kalau dibuka ada tulisan Production Control. Itu gantinya jadi ini ya. Shop floor control yang ini. Lalu dari sini buka Information System. Ada, Nah ini kalau teman-teman ingat MMBE ya, yang kita pakai waktu kemarin sampai UTS. Ini buat stock overview. Kalau sekarang kita mau lihat stok atau requirement list itu di MD04. Jadi tikotnya untuk lihat stoknya di sini pakai yang MD04. Saya buka ya. Nah. Barangnya kan R-FB1 Strip nomor login. Kalau kita lihat, di-enter aja, ternyata sudah ada stok 50. Oh, maaf, stoknya nol, tapi ada satu surat perintah produksi yang nggak selesai ini teman-teman, kalau punya saya. Ini tuh berarti ada, ada surat perintah produksi, tapi nggak selesai sampai dikonfirmasi secara stok sih nol ya, secara stok nol Halo teman-teman gimana nih stoknya? Yang paling atas? Sama Cik Sama Cik Nol juga? Sama Cik Oke, okay. nah ini tuh artinya stok yang tersedia barang jadinya itu nol, nggak ada tapi ini ada orang lain mungkin ya yang bikin surat perintah produksi tapi nggak diselesaikan sampai konfirmasi kalau ini diselesaikan sih jumlah stoknya nambah nih 50 pasti ke atas ya. Ke stok yang tersedia. Tapi ini dia nggak selesaiin ya. Udah biarin bukan punya kita ya datanya. Udah lihat seperti ini. Ingat-ingat tiketnya MD04. Kita sekarang coba lakukan proses produksi. Kita bikin dulu surat perintah produksi sampai kita konfirmasi. Caranya nanti kita ke MD04 lagi sih. Tapi biarin aja. Back dulu aja. Caranya untuk bikin surat perintah produksi, kita ke logistik, production, shop floor control lagi. Lalu setelah itu pilihannya jangan ke information system, tapi ke order. Order, create, pilih yang CO01. Ke shop floor control logistik production shop floor control order create pilih yang tiketnya CO01. Ini buat bikin surat perintah produksi. double klik. Nah, barang yang mau kita buat yang tadi yang R strip FB1 nomor login Kalau sudah, kita enter. Berapa jumlah yang mau diproduksi? Nah Di sini tuliskan total kuantitinya 10. Terus janjiannya kalau di buku itu kita diminta untuk selesainya itu hari ini sampai dua minggu. Maka di sini, di N-nya, di bagian N-nya, kita cari. 2 minggu dari hari ini, berarti tanggal 26 lah ya, anggap tanggal 26. Kita klik aja, berarti kita mau produksi yang selesainya itu tanggal 26. Supaya kita tahu kapan kita harus mulai produksi, pencet aja enter. Nah, ini dia akan ngitung secara otomatis kapan kita harus mulai produksi. Kalau mau selesainya di tanggal 26, produksinya itu harus mulai tanggal 19. Yeah. Kalau sudah, di buku ini kan ada gambar, ada gambar bendera teman-teman buat release order, sedangkan di aplikasi yang browser kita nggak ada. Nah, gambar benderanya itu diwakili sama tulisan release order yang ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin surat pinta produksi, sudah diisi data-datanya, kita harus release order. Nah, release ordernya itu kalau di versi desktop ada gambar bendera. Kalau di sini kita klik yang tulisan release order ini. Ini mewakili yang gambar bendera. Klik aja. Kalau sudah, kita boleh save. Dan nanti kita akan dapatkan nomor production di sini ya, di kiri. Ini order number -nya. Ini nomor uh, produksi surat perintah produksi. Dan saya catat dulu ke notepad ya. Hasil teman-teman, sampai dapat nomor produksinya, nomor production ordernya. Kalau rilisnya lupa, nah nanti pada saat konfirmasi nggak bisa dikonfirm hasil produksinya. Ini kita masuk lagi, edit rilis dulu. Kalau sampai lupa ya tadi, tapi kalau tadi langsung begitu udah ngisi data rilis order, berarti kan proses produksinya setuju untuk dijalankan. Kita dapat nomor order seperti ini. Berikutnya, itu langkahnya kita ngekonfirmasi hasil produksi. Kalau sudah, langkah berikutnya kita ngecek dulu stok ya. Saya langsung aja deh pakai tiket MD04. Tadi kan 0 ya, teman-teman. Kalau sekarang sudah ada production order, punya saya nomornya 4226. Nah, ini yang punya saya ini ya. Maka ini berarti saya memproduksi 10 yang tadi. Kalau ini dikonfirm maka nanti stoknya di sini akan jadi 10. Yang ini yang punya saya, yang ini punya orang lain nggak tahu. Nah coba teman-teman cek juga di MD04-nya. Udah ada belum nih? Kalau sudah ada, langkah berikutnya kita akan konfirmasi. Jadi tadi yang tadinya udah dibuat. Sekarang ini MD04-nya kita udah lihat. Nah berikutnya kita akan konfirmasi. Konfirmasi itu ada di ini shop floor control lagi cari yang confirmation close enter pilih yang t code-nya CO15 kode co15 ya masukkan nomor order yang tadi ini Masukkan nomor order yang tadi lalu tekan tombol enter periksa dulu betul nggak produksinya punya kita kalau betul kita klik yang final confirmation lalu tekan tombol save Nah, Di sini, kalau sudah ada tulisan seperti ini, berarti kita sudah berhasil untuk mengkonfirmasi Ingin. hasil produksi. Ya, nah, kalau sudah cek lagi ke md 04 cek lagi ke MD4, MD lihat lagi sekarang stoknya udah nambah belum. Nah, kalau punya saya, production ordernya udah nggak ada. Jadi, sekarang sudah jadi stok barang yang jadi dan siap dijual 10 Kalau yang ini ini uh, tidak dikonfirm, jadi tidak diselesaikan proses exercise-nya. Biarin aja ya yang ini mau bukan punya kita.